Nah, ini dia yang kucari cari Nah, kalian tahu ini apa? Hmm, ini kue. Halo, ketemu lagi ya nah ini dia yang kucari kopi cappuccino nah buat bapak-bapak security di depan rumahku yang selalu main lacak belikan mereka kopi jangan lupa susunya guys nah ini dia susu curhat Oke. satu. Terus nah. Ada yang paling penting. Ada yang paling penting guys, yang mau aku cari. Di sini. Nah, kayaknya ini rak-raknya nih. nah ini dia yang ku cari nah kalian tahu ini apa hmm ini kue <gif> ini guys not <gif> jadi stiker note ini aku mau tempel supaya aku lebih rajin buat kontennya ya tuh nanti aku mau tempel-tempel di dinding karena sebenarnya aku tiap hari ada konten gitu, cuman karena aku sibuk ya kalian tahu sendirilah aku sibuk apa, nah aku sibuk biasa guys, aku sibuk objek online. Jadi menurut kalian nih beli yang mana nih, yang ini kah atau yang ini? Kayaknya post Lab oh kayaknya ini harganya ini dan yang ini stiker tiga kali tiga kemana nih tiga kali tiga oh ini lima lima kalor mana lagi udahlah gak pakai pake harga percobaan kita coba satu dulu Nah, stiker ini bisa langsung nempel kayaknya. Tapi tak tahu ini apa yang bisa langsung nempel. Nih? Nanti aku tanya dulu lah kayaknya. Sticker note kayaknya ini langsung bisa nempel. Nah, iya. Gambarnya ini gambarnya bisa nempel-nempel tuh kayak di laptop, di dinding. Kayaknya sesuai yang kucari nih. cuba aku cari dulu mana tahu ada ada yang model lain soalnya nah ini ada juga nah ini pun banyak juga guys nah ini banyak juga nih kayaknya untuk percobaan aku pilih yang kecil dulu lah, ya kan? Mana tahu gagal. <laughs> Janganlah, mudah-mudahan ini tak gagal, guys. Ya. Buat percobaan udah aku yang kecil ini aja. Karena buat tulis judul aja, guys. Ya. Nah. Oke, okay, aku perlu bulpen air. Bulpen, bulpen. Oke, okay, ini udah jumpa bulpen airnya. A few moments later. Tuh, aku belikan oleh-oleh untukmu. Nih. Hmm. Hmm. Tengoklah, oma oh, ganalnya Umay oh, ganalnya. <laughs> Tahu kok aku lewat, aku lewat langsung jumpa yang besar. Jadi ini sudah ada lemnya. Jadi kalau ini dilepas, kita bisa langsung tempel ke dinding. Jadi sebelum kita tempel ke dinding, kita tulis dulu di sini apa permintaan kalian. Semoga terkabul, amin. <kulis paragraphs> <tuh unexpected> <tuh tuh> Nggak gas ya? Aku di sini buat not seperti ini. Jadi buat hari ini gitu, buat besok buat besoknya lagi. Jadi aku tentukan di sini judul konten yang mau aku buat video supaya tidak lupa. Terkadang aku sudah punya judul konten, tetapi aku udah sibuk sana sini sana sini jadi aku lupa dan aku malas. Jadi kalau aku buat yang seperti ini, mudah-mudahan, walaupun aku malas, aku tetap harus buat konten gitu. Itu semua demi kalian. Ya, minimal seminggu itu dua kali atau tiga kali. Kalau bisa setiap hari, ya guys, ya karena rutinitas aku. Selain uh, buat video ini, aku ngojek juga, terus aku kerja juga, gitu kan? Belum lagi ngurus-ngurus anak-anakku. Jadi, untuk langkah yang pertama, kita tulis dulu di sini harinya oke okay. eh, hari-hari aja ya kalau kalian mau tulis tanggal boleh jadi hari aja hari ini hari apa kau oh, tunggu Astagfirullahaladzim Tandian kali kayak gitu gila banget oh. oh. apa Mie kayak gitu kok <tik> Mie <tik> hilanglah kalau gelap-gelap gelap di gelap. bilang jangan anu aja tahu nanti dapat duitnya baru nah, kok sehat senyum Oke okay, hari Rabu Rabu ya Kita mulai nih Rabu mulai Oke okay ya Judul kontennya Cara Rajin Buat konten nah gitu ya terserah kalian lah pokoknya intinya kalian sudah punya judul ya uh, setiap harinya kalian punya judul terus kalau sudah seperti ini nah tinggal kalian buka ini kan sudah ada lemnya jadi tinggal kalian tempel saya contohkan ke sini nah seperti itu jadi kalian bangun tidur langsung nah, tengok di sini oh iya ini hari ini uh, kontennya cara rajin buat ini ini judulnya gitu ya nanti tayangnya misalnya tayangnya kalian senangnya tayang jam berapa gitu kalau saya upload jam 17 jadi jam 17 upload karena upload jam 17 itu jam 5 sore itu orang udah balik kerja mana yang pegang handphone pegang handphone ya kan Nah pokoknya jam 17 jam 18 seterusnya itu orang udah pada santai dengan handphonenya jadi kita mulai buat video Terserah kalian mau mulainya dari pagi atau dari malam Nah kalau kalian rajin lagi, Sebelum jam 5 sore itu malamnya sudah kalian upload video Jadi sesuai dengan ini ya Oke okay, saya kasih contoh ini buat diri saya juga nih Karena konsistennya agak susah Sibuk Jadi saya menggunakan cara ini Mudah-mudahan Dengan cara ini saya jadi rajin Buat konten Minimal 10 menit aja buat konten ya